assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bukan-bukan beberapa -bukan orang kita di kebun orang saya kita, kita mulai kuning kuning Baunya kuning kuning mungkin kita mulai akan surman atau ripah ini terkait dengan dengan Membengkaknya. membengkaknya tanah di sekitar pohon porang -poh ini menandakan bahwa umbi porang sudah mulai membesar Itu yang umbi porang sudah mulai membesar dan sudah mulai akan ripah ini sudah pada naik atau bengkak meletak bahasa jawanya ini menandakan porang sudah mulai kan pembesaran di orang dan mudah mudahan hasilnya maksimal mudah mudahan hasilnya maksimal dan sudah ya, sudah mulai kuning kuning kuning kuning sudah mulai akan teripah dan sebagian sudah ada yang mulai teripah teman teman sudah mulai teripah tapi belum durman sempurna masih nilai empas ini. Katanya lumayan nih, lumayan besar, -besar nih. Ada 1 2 3 4. Satu pohon ada empat kata Jadi kalau kita hitung-hitung sudah kembali modal. Karena dulu saya nanam dari bibit butil atau kata yang sangat kecil sekali sekarang kan, kecil sekali, kurang lebih ukurannya satu kilonya seribu ab. Nah ini sudah menghasilkan empat kata yang lumayan besar, sehingga kalau kita hitung hitung sudah kembali modal kita untuk menanam musim depan. Terima kasih rekan-rekan demikian review saya hari ini dikepun kurang saya yang tidak begitu banyak hanya kurang lebih sekitar 2000 pohon aja nih. sudah mulai banyak yang roboh sudah punya yang kuning-kuning sudah meningkat di Terima kasih rekan-rekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga petani korang Semakin sukses, semakin saya, sehingga bisa meningkatkan penghasilan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.